para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada pertanyaan dari admin Ellor Entertainment persahabat, ya siang hari ini Harapan kamu di bulan Ramadan ini tuh sahabat apa sih Harapan kalian di bulan Ramadan ini Insyaallah kalian menjadi insan yang lebih baik lagi dari sebelumnya Amin kita simak di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan diantaranya persahabat dari akun El Gemoy mengatakan semoga semua yang baca komen ini diberi kesehatan dan rezeki yang barokah amin ya robbal alamin, masya Allah, amin ada juga persahabat agapa lain dari akun Lesal Support 2 harapannya semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya kita semua dan ingin cepat hamil ya Allah, amin, Masya Allah banget nih para sahabat ya, kita doakan nih untuk Leslar Support 2 yang ingin cepat hamil, mudah-mudahan secepatnya bisa dikasih tentunya anugerah dari Allah Subhanahu SWT pastinya para sahabat, kemudian juga ada tanggapan dari Mama Leslar nih, semoga kita semua diberi sehat, panjang umur, biar bisa melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna, dan ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu ta'ala amin, Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. begitu banyak respon dan tanggapan yang positif mudah-mudahan tersambat kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah berkah lancar amin kemudian juga persambat selanjutnya kita simak di postingannya MRB clothing line ini baru saja persambat nunggu enggak postingan kalimat pertanyaan dari para fans nih persahabat jaketnya kapan min pertanyaan dari salah satu fans ya tentunya menanyakan jaketnya kapan untuk launching dan kita lihat jawaban dari admin MRB, insya Allah sebelum Lebaran, doakan sebelum Lebaran tuh persahabatia, Bismillah sebelum Lebaran, insya Allah launching untuk jaket MRB Clothing Line semangat yang belum mempunyai produk siap-siap aja sebelum Lebaran bakal ada launching produk terbaru dari MRB tepatnya itu jaket yang paling dinantikan oleh semua fans Leslar dimanapun berada doakan yang terbaik untuk usaha dan bisnisnya Leslar mudah-mudahan lancar dan sukses terus, amin kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak nih terbaru yang tentunya kita dapatkan suasana di acara opening manja Ivan gunawan margo City depok persahabat ya ini tentunya acara yang paling ditunggu juga oleh kita semuanya. Masya Allah, makin gak sabar melihat penampilan Bunda Lestika Kejora hari ini. Persahabat kita simak juga nih, untuk salah satu fanbase sudah tiba di lokasi, yaitu Kak Resah, persahabat ya, yang sudah tiba di Margo City, Depok, untuk menyaksikan secara langsung acara grand opening store menjahit Ivan Gunawan di Margo City hari ini. Wow! Masyaallah, persahabat ya, yuk semangat untuk warga Konoha. Kita support yang terbaik untuk Leslar dan pastinya yang tentunya dekat di daerah sana. Yang apalagi dekat banget lokasinya di Margo City langsung aja kalian persahabatnya mampir untuk menyaksikan acara grand opening. Store Manjai Ivan Gunawan di Margo City Depok Persahabat yang akan dimulai acaranya pukul 15.00 Dan kita lihat juga slide berikutnya persahabat Kak Rosa ini sudah bertemu dengan Natalie holset Wow, Masya Allah, luar biasa persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan acara hari ini lancar, acara hari ini sukses dan Bismillah juga untuk penampilan Bunda Lesti. Mudah-mudahan Bunda El selalu diberikan kesehatan, kelancaran untuk hari ini. Amin. Kita masih menunggu cirukan dan kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar.